Selanjutnya kita akan mengambil kartu kartu pekerjaan seorang Scorpio di bulan Februari tahun 2021 Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Scorpio di bulan Februari tahun 2021 hmm. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi Yang dapatkan oleh seorang Scorpio di bulan Februari tahun 2021 Pertama support energi kepada kesehatan Selanjutnya support energi kepada keuangan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 Untuk kesehatan koloskopi di bulan Februari adalah four of swords ataupun 4 pedang. Secara umum four of swords itu diartikan menemukan kekuatan di dalam diri sendiri saat semuanya sedang tegang, walaupun saat kesehatan sedang menurun, dan di sini menggambarkan. Untuk kesehatan seorang Scorpio di bulan Februari tahun 2021 kesehatannya mendapatkan penurunan yang dimana di sini digambarkan bahwasannya seorang Scorpio perlu melakukan refleksi diri perlu menenangkan diri untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi dan disini juga digambarkan bahwasanya seorang Scorpio perlu merefleksikan diri yang dimana di sini dikarenakan seorang Scorpio kelelahan di dalam bekerja dan di sini juga disarankan kepada seorang Scorpio jangan terlalu memaksakan diri di dalam bekerja dan untuk sebuah energinya adalah. Queen of Cup. Secara mungkin Queen Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan seorang Scorpio mendapatkan penurunan kesehatan yang dimana diakibatkan dikarenakan kelelahan di dalam kerja dan memaksakan diri di dalam kerja Dan di sini disarankan kepada seorang Scorpio agarnya merefleksikan diri menenangkan diri yang dimana di sini didukung oleh seorang pasangan Scorpio sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Demon. Secara umum, demun itu diartikan halal yang kemungkinan terjadi, kemungkinan yang akan terjadi, dan kemungkinan yang sedang menunggu di bulan Februari tahun 2021. Dan jika kartu demun kita gabungkan dengan kesehatan seorang Scorpio, di sini menggambarkan seorang Scorpio, baiknya merefleksikan diri, menenangkan diri yang dimana di sini didukung dan dimotivasi oleh seorang pasangan, dan di sini kemungkinan yang akan terjadi adalah seorang Scorpio mendapatkan kesehatan yang lebih bagus. Dan peningkatan kesehatan kehidupan di bulan Februari tahun 2021. Dan itu kartu keuangannya adalah dua pentakel ataupun dua koin. Secara umum dua pentakel itu diartikan keuangan berada di zona nyaman, zona stabil, dan ingin mengambil satu langkah yang dimana tujuannya untuk meningkatkan serta mendapatkan rezeki yang lebih bagus lagi dan di sini menggambarkan untuk keuangan seorang Scorpio di bulan Februari tahun 2021 keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa berada di dalam zona nyaman zona stabil namun di satu sisi di sini seorang Scorpio ingin keluar dari zona nyaman tersebut dan mengambil satu langkah yang dimana tujuannya untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus kehidupan yang lebih bagus finansial yang lebih bagus di bulan Februari tahun 2021 dan satu langkah itu merupakan satu usaha yang dimana seorang Scorpio akan membuka usaha di bulan Februari tahun 2021 dan untuk support energinya adalah naik offshore secara umum naik offshore itu dilakukan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun atau punya sudah dewasa dan di disini menggambarkan keuangan seorang Scorpio di bulan Februari tahun 2021 berada dalam zona nyaman zona stabil dan sini seorang Scorpio akan mengambil satu langkah yang dimana dalam bentuk usaha untuk mendapatkan peningkatan kehidupan yang didukung oleh seorang sahabat, kerabat, serta pasangan seorang Scorpio sendiri. Jika kartu dokumen kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Scorpio di sini, menggambarkan kemungkinan hal-hal yang akan terjadi di bulan Februari tahun 2021 kepada seorang Scorpio di sini. Seorang Scorpio akan mengambil satu langkah yang dimana di sini membuka usaha atau membuka suatu pekerjaan yang dimana di sini tujuannya untuk meningkatkan kehidupannya dibantu oleh seorang sahabat kerabat dan pasangan Scorpio sendiri dan untuk kartu kan -kart, pekerjaannya adalah ten of swords ataupun 10 pedang. Secara umum ten of swords itu diartikan merasa dikejar terburu merasa hidup ditanggung sendiri dan di sini bisa juga dikategorikan. Mendapatkan banyak tawaran pekerjaan, membuat suatu pekerjaan yang dimana di sini mendapatkan penambahan pekerjaan kepada diri sendiri, dan di sini menggambarkan untuk pekerjaan seorang Scorpio di bulan Februari tahun 2021, karena pekerjaannya mengalami peningkatan yang dimana di sini seorang Scorpio akan bekerja secara sendiri dengan ide sendiri yang tujuannya untuk meningkatkan kehidupan keuangan serta karirnya, dan di sini juga diprediksikan bahwasanya seorang Scorpio akan bekerja dan mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak yang dimana di sini akan berdampak negatif kepada kesehatan dan disinilah disarankan seorang Scorpio perlu merefleksikan diri dan tidak memaksakan diri di dalam bekerja dan di disini juga bisa digambarkan bahwa seorang Scorpio akan membuka suatu usaha sampingan yang dimana di sini tujuannya untuk mendapatkan karir keuangan kehidupan yang lebih bagus di bulan Februari tahun 2021 dan untuk super energinya adalah Kenaik Ova secara umum Kenaik Ova itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun ataupun yang sudah matang pikirannya dan di disini menggambarkan seorang Scorpio akan membuka suatu usaha yang dimana disini untuk meningkatkan kehidupan dan di disini juga bisa diprediksikan bahwa seorang Scorpio akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak yang dimana disini nilai yang sangat besar yang dapat menunjang keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan di sini pekerjaan tersebut ia dapatkan dari seorang sahabat rekan ataupun saudaranya. Dan di sini juga bisa digambarkan bahwa sang Scorpio akan mendapatkan dukungan dari pasangan Scorpio sendiri untuk bakti dan membuka usaha yang lebih bagus di bulan Februari tahun 2021. Dan jika kartu temun kita gabungkan dengan kartu, -kartu pekerjaan seorang Scorpio di sini menggambarkan hal-hal ataupun kemungkinan yang akan terjadi kepada Scorpio di bulan Februari tahun 2021 adalah membuka usaha yang dimana tujuannya untuk meningkatkan kehidupan membahagiakan keluarga dan mendapatkan dukungan support serta masukan dari pasangan ataupun keluarga rekan dan orang-orang terdekat sempurna sendiri dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah six of cup ataupun Enam, piala. Secara umum, Six of cup itu diartikan terbuka dan suka berbagi pengalaman kepada orang lain. Dan di sini juga bisa diprediksikan bahwasannya seorang Scorpio memberikan ataupun mendapatkan kejutan dari pasangan, yang dimana mana di sini akan mendapatkan keharmonisan kebahagiaan hubungan asmara. Dan di sini kepada seorang Scorpio di bulan Agustus tahun 2021. Hubungan asmaranya akan mendapatkan peningkatan yang dimana mana di sini dikategorikan ada dua prediksi: seorang Scorpio akan terbuka kepada seorang pasangan dan saling jujur bersama seorang pasangan, yang mendapat positif kepada hubungan asmaranya, dan mendapatkan keharmonisan serta kebahagiaan di dalam hubungan asmara. Prediksi yang kedua, seorang Scorpio akan memberikan kejutan dan mendapatkan kejutan dari seorang pasangan yang dimana disini digambarkan dengan seseorang yang memberikan buah kepada orang lain itu artinya mendapatkan kejutan dari seorang pasangan ataupun memberikan kejutan kepada seorang pasangan yang tujuannya untuk mendapatkan keharmonisan serta kebahagiaan dalam hubungan asmara dan untuk support energinya adalah kenaik of cup secara umumnya kenaik of cup itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun ataupun yang sudah dewasa dan di sini menggambarkan seorang Scorpio bersama-sama pasangan sama-sama saling mendukung, sama-sama saling memberikan kejutan, memberikan kebahagiaan, keharmonisan, yang dimana di sini didukung oleh orang-orang terdekat, saudara, serta adik-adik Scorpio sendiri, ataupun adik-adik pasangan Scorpio sendiri. Dan jika kartu demun kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara, di sini menggambarkan. Kemungkinan yang akan terjadi kepada seorang Scorpio di bulan Februari tahun 2021 bersama seorang pasangan adalah mendapatkan kebahagiaan keharmonisan, dan sama-sama memberikan aura serta respon yang positif kepada pasangan ataupun kepada seorang Scorpio sendiri. Dan untuk angka keberuntungan seorang Scorpio di bulan Februari tahun 2021 itu berada di angka 4, 42, 20, 60, 68